Oke, okay, kalau kamu-kamu pengen datang ke sini, silakan. Ini adalah Hidden Place. Karena tadi masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, nggak nyangka ternyata di belokan, panjakan itu, gratis, ya, ada sebuah pantai. Jangan lupa di subscribe. S Apa? Subscribe. Sub like subscribe, subscribe. Like, comment, like, comment, subscribe like, comment, and subscribe, guys. Yo, guys, jaga Channel di pada jangan nula mandi Beri ya ya Kakak, Cukup. Kakak, Cukup. kakak tadi lagi ngapain di situ kakak? Saya tadi lagi membuat video sederhana. Mm -hmm. Boleh dilihat. tapi kalau mau dicontoh contoh silakan galop. Nggak mau kakak, takut kopia kakak. Oh gitu ya kakak. Anda sombong banget ya kakak Biasa, ini kan memang HP-nya oke. HP. Ya, boleh boleh seperti itulah. Sombong amat dia. ya. Ada uh, apa, Potongan Bang Mandra. Ya. Hei, pamamu, apa dong. Hai. <SILENCIO> kapan rilis? aku bisa ya? ya? <SILENCIO> Berarti kalau single solo halus di di dirilis di, di, di, rilis di solo, Harus ya? kakak, harus kakak, bukan halus segera dirilis biar meledak di pasaran kan penyanyi solo abisnya sih saya speedless kak dengan lagu saya itu saya tidak bisa cakap apapun. pasti kakak speedless karena suara dua dan suara tiga benar banget. yang tertimbun itu ya iya masuk darahnya sing king kau gitu gimana kakak bikinnya kak bikinnya itu gayanya gimana gayanya gayanya gini kak kalau saya kan ke bagian ini nih background singer kan iya Uh, lihat vokalnya konser yeah. bagian sini kak yang ini aja sambil nyatu lihat vokal kak ah, gitu ya, kak? Oh, ya. Ya, ya. ya karena dengan dengan matanya gimana kak matanya kak seperti ini kak setelah Hello. itu Halo. Hartanti lihat tigas on Jin <laughs> <laughs> mudah-mudahan rilis segera rilis hmm. sambil kita menikmati pantai nanti ketika rilis kita nikmati pantai yang ada di Ya. Oke. ya, oke. Karena kita kan situ, kak, tempat kelahiran saya. Oh, Adoh, ya. <laughs> Kagak jelas banget ini ya. Lead ya, vokalnya, take, take suara 20 menit. Tapi background singernya satu jam, kak. Keringetan, no smoking kan, no coffee. Marah pula sama ustadz Ali kan. Uh -huh. Saya itu benar-benar sebagai objek penderita, kak. Serius oke, okay. kalau kamu-kamu pengen datang ke sini, silakan, ini adalah hidden place karena tadi masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, nggak nyangka ternyata di belokan panjakan itu gratis ada sebuah pantai iya, pantainya gratis ya, kalau masuk sini ya. ada HTM-nya, hmm. maksudnya nggak ada, jadi teman-teman datang aja ke sini siapalah itu lagi pelancong ke Bangka, ya. ke Pulau Bangka, hmm. ke daerah Sungahlia uh, silakan, karena nggak ada begitu jauh dari Sunghalia, malah lebih jauh dari Teluk silip Nah, datang aja ke sini, ke pantai ini, kalau mau berenang juga bagus. airnya juga bagus, uh, dan satu lagi, jangan buang sampah sembarangan. Iya, yes. itu harus harus, jaga, harus dan dijaga. pantai itu sendiri. Oke, okay. okay, terima kasih, Kakak. Makan, makan dulu ya, makan apa, Kakak? Kita makan angin, Kak. Oke, okay. biar kembium. Eh kita coba sama ulang tahun dong, Kak. Oh iya, jangan ini Kak, udah nanti lagi Oh, udah, happy, birthday to mm -hmm. happy birthday tuh oh, iya, ya, ada yang lebih percaya. Bapak, Ustaz ahli kita yang kemarin, berapa hari yang lalu ya? 18 delapan belas masuk usia dewasa, besok yeah. tingkat ini <laughs> sudah sudah dipergolakan untuk menikah okay. karena sudah matang secara usia saja <laughs> secara perekonomian belum bantah <laughs> maaf bercanda sama yeah, yeah, yeah. right. Happy birthday to you okay. eh, tanggal 25 juga kita, si pemegang kamera juga bakal happy birthday nanti tanggal 25 ya apa -apa kan, janganlah dirapel, klik sekali mereka, mereka ya, honori banyak ya, bukan? belum dibayar juga ya, sih, ya, bing, dibayar jam, ini. Hari ini kita makan mi im ya kak. E mi -im. E -im. E im komporan loh. <laughs> <Kiri. lima> Makanya kak nanti kalau bawa albumnya jangan dibawa ke pasaran karena bawa ada mangkor, mangkornya meledak. Playable. Meledak deh albumnya kak. Udah udah udah udah udah Oke itu bapak itu anak kita lagi senyurian kasihan daripada nanti dia stres. Tolong diawasin. Yes dia Tolong diawasin. Pantai air hantu. Tolong diawasin. Itu pasti Tolong diawasin. <gulakan> <gulakan> Sabar-sabar aja. Dia menang. <gulakan> jadi, tadi kita udah wanti-wanti untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan, Terutama di kawasan pantai, tapi kali ini kita lihat di sini banyak banget sampah dari bungkusan minuman mineral sampai dengan bencana senek, semuanya kumpul semua disini. Sangat -sangat di sini. Sangat-sangat disayangkan supaya di debat kamu-kamu ini jadi contoh ini uh, bisa merusak lingkungan, keindahan alam, dan juga bisa mengganggu ekosistem laut. Apabila sampai ke akar uh, penilaian laut gitu ya. Jadi buat Siapa saja buat kamu-kamu yang apabila ke pantai Mohon sudah untuk kebersihan Apabila ada sampah Saksinya sampah itu dibungkus Dan dibawa pulang Dan dibuang ke tempat yang semestinya Mohon sudah kesadaran ya <guruh> Yuk kita lanjut Sampah lagi, sampah lagi, sangat-sangat disayangkan. Kakak, ternyata banyak sampah, kakak. Yes, makanya tadi ini bekas gelas uh, minum kita mm -hmm. kita bawain. Jadi sekali lagi tanyakan -tanya teman-teman, berkunjung ke tempat uh, pariwisata uh, untuk lesiran, jangan lupa ini. yang bawa makanan, bawa segala macam itu sampahnya tuh dibawa pulang, jangan di tempat. Ke karena kita juga menjaga keindahan dari pantai kita sendiri, supaya nanti banyak munculnya benar-benar bener, benar. lebih lestari nanti karena kan pengaruhi ekosistem laut juga, kalau kita buang, kena air masuk ke dalam ketelan sama newan hewan yang ada di laut, kan ikan paus, sama kuali kurai, ketelannya kita membunuh mereka secara kan jadi ini tetap di safe, dia kan bawa pulang ke rumah Selakan untuk di, di tempatnya. Oke, okay, sekarang kita pindah dulu ke lokasi lain. Eh, di banyak ini juga kata Erantu Kita mau lihat yang ke arah Prabu tadi ya. Oke, jangan dulu, jalan. <tuh>